Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi, pagi hari ini Jumat 25 Maret 2023 Berjumpa lagi dengan kami Tim Peternak Madu Meli Beserta Akun resmi kami, agen reseller maju Biji berkah jaya grup terjun ke lokasi panen mudah-mudahan panen kali ini mendapatkan hasil yang melimpah dan mudah-mudahan agen reseller kami cocok dengan madu kami dan cocok apa yang diinginkan sesuai harapan agen reseller kami. Madu Berkah Jaya Hani terima kasih.